Halo guys, ketemu lagi di channel Starking Di video kali ini saya akan cerita horror lagi guys Ceritanya kali ini horror sekali Sangat seram sekali Jangan lupa kamu subscribe ya guys Pastikan kamu subscribe Pada suatu malam hari Ada seorang jualan sayur Pada saat jualan sayur itu Dia jualan sayur jam 10 malam Sampai jam 2 malam pada saat jam 10 malam dia berkeliling Untuk berjualan sayur Dan pulang pada jam 2 malam Pada saat jam 12 malam Dia ada yang beli Yaitu adalah sosok seseorang Pokoknya Seram sekali Cerita ini seram sekali Pastikan kamu subscribe ya subscribe. Pada saat itu ada yang beli Pak saya beli sayur pak Lalu ada Lalu penjual sayur berkata Beli berapa sayurnya? Beli 5 ribu? Oh baiklah Pada saat itu dia Penjual sayur bertanya kepada dia Kok tahu saya jual sayur? tahu dari mana kamu? Lalu pembelinya berkata Hmm tau dari siapa ya? Lalu dia bilang tahu dari siapa ya? Lalu penjualnya dari siapa? Lalu pembelinya bilang itu ada jualan sayur Anjir Jadi dia tahu itu Lalu dia berkata lagi Penjual sayurnya Oh tahu dari situ Terus pembelinya Lah situ kan jualan sayur Maksudnya jualan ayam sih Tulisannya sayur Maksudnya jualan ayam Lalu penjualnya bilang Oh iya iya benar sekali Anjir anjir gile gile Ternyata benar sekali Lalu penjual sayur itu Berbilang kepada si pen, pembeli kok kamu ngejalan pembeli bilang bagaimana saya mau jalan kaki saya jadi ikat Oh kaki kamu diket lalu penjual sayur bilang ke dia berkata nama kamu siapa lalu pembelinya bilang nama saya pocong wadaw masuk sok dia pocong ternyata anjir-anjir gila langsung penjual sayurnya bilang pocong Pocong siapa ya, Persedia? Wow, ternyata itu adalah hantu. Uh, langsung penjual sayur itu seketika lari-lari, dan akhirnya pocong pun hilang. Anjir, udah sampai di sini saja videonya. Sampai di video selanjutnya, dan jangan lupa kamu subscribe. Bye bye.